Halo sahabat babacot, jangan lupa like, komen, dan subscribe wow. ya Wow, tembak, oh, eh, Anjir, kenapa? Ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, akan ada iklan sebentar, jangan kemana-mana ya Gua pipis dulu sebentar ya ah. Woy, jangan kemana-mana, kalau kabur, ku tembak kau Woy, mau pipis dulu woy, aku belet woy Ih, ada tangga tuh Tunggu woy, aku bantai baru paham kau Aduh, air apa ini, wahangnya